Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya eh, teman-temanku dan sahabat-sahabatku Yang jauh di sana semoga sehat selalu Banyak rezekinya kawan Amin. Salam dari Sang Petualang Lebah Gimana? Ini kawan mau pencarian lagi Kita lama enggak buat konten ya Karena sibuk Ada urusan gitu ini mau pencarian lagi nih bawa teman aku ini. Temannya namanya Eko. Gimana, Bos? Ini pencarian ini, Bos. Kita akan mencari sebelah situ oh. di pohon-pohon itu. Oh, iya, iya. Ini ya. ada itu, Bos. Mantap, Bosku. <laughs> ya, kayak gini, Bos. Jawa Timur itu, suasananya ini. Cuacanya itu bagus, Bos. Nah, kayak gini, Bos. Kalau ingin piknik, Jatim Kayak gitu laut. Ya ya kawan ya Let's go aja Langsung aja Cari bakal jangan pakis. Yang penting semangat kawan Terus berjuang Hati-hati Kayak -hati. gini bos Itu teman aku bos Cari bakal jangan itu Tapi ya mantap katanya Mantap bos Mantap menemukan sebuah jamur kayak gini bos jamur nih bos ini akan tidak mantap mantap bos udah sia-siang -sia. gimana bos potel, potel seperti ini bos caranya gimana bos seperti ini bos. oh kayak gitu bos potel -potel. wow nanti saya minta ya bos ya. <laughs> semangat cari pakajaran <laughs> <laughs> mantap <laughs> ini nggak ketemu bos hari ini nggak menemukan ini mau lihat itu itu yang aku pasang jebakan itu udah masuk apa belum gitu kita cek aja ini enggak menem, menemukan hasil yang baik lihat pasang jebakan itu ini masa jebakan ini tinggal ini burung makan jebakan anouel, tiga dua burung, kayak gini. ya semoga, eh? semoga ketem hasilnya dapat gitu bos. dulu kan pernah jebakan aku di sini. kayak gini bos timur itu kayak gini Bos mantap pas ini dulu pasang jebakan aku sekarang masih ada apa enggak gitu Alhamdulillah Bos udah disarangin bos, Hah. alhamdulillah bos, ini udah lama ini jebakan angin alhamdulillah sudah kemasukan lebah itu kalau itu belum bos, itu Wak. Toh Wak. itu dia temanku tadi lihat-lihat jebakan tuh udah. Nah, ini belum ada, Bos. Banyak berser tadi, Bos. Jebakan itu. Kita lihat nanti. Alhamdulillah. halangan hari ini ya kayak gini bos cuma lihat jebakan aja nggak ketemu kita sini ya banyak bos dan jebakan itu aku berapa rujukan gitu sudah ditempatin apa belum ya moga-moga ditempatin bos sama lebahnya dicuk jadi ditempatin bos. Alhamdulillah, bos. Alhamdulillah. Nah, ini. Ini nih Goni Alhamdulillah. Sek. Sek Ah ini, Bos. Itu di tempat aku. Teman aku ikut aku terus. Alhamdulillah bos, ini ada orang yang bilangin gitu, yang punya kebun ini Pak Solek namanya. Gimana gimana bang, tempatnya bang? Oh sana ya, saya kisah. Se. Alhamdulillah bos, ini udah ketemu katanya ini ambil degan bos. Pak Solek nih namanya, Solek apa siapa ini? Ini kelapanya, ladangnya ini pencarian bos, oh, itu lo bos, ini bos tempatnya bos, orang tadi yang bilang itu tadi, alhamdulillah sudah ketemu, ini tempatnya, ini tempatnya bos, alhamdulillah, nah, itu, keluar masuk itu, kita mulai pembongkaran sekarang. terus tempatan teman aku tadi enggak ikut dia tidak berani tuh udah masuk semuanya dulu Kebawakan ini wadah ini tadi ini ya, kita didayakan Mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, Halo nih. Apa? Kepalanya agak kena bos ini terus. Kakak mas bos diambil, "Iya, loh, kaki berkumpul lagi bos sama teman-teman ini bos, hasilnya kayak gitu loh bos itu, pas sotik namanya sotik bukan bukan artis itu sholik namanya ini bos, gimana bos kita ini bos kita... kena anoneman kena bos, ratunya bos nah, ini kumpul-kumpul sama teman-teman ya, ini bahaya karena corona itu loh, bos, jaraknya kalau bisa itu minimal satu meteran bos, itu <laughs> kan <laughs> maskernya itu enggak bawa ke hutan itu ya cuma kayak gini, ya semoga nggak ada apa-apa. Atau... Sulit bos mencari lebah itu susah sulit. Kamu menemukan apa nggak bos, lebah? Kira-kira ya, apa -kira, bos? ditemukan tapi ini bukan lebah yang biasa kita dapatkan bos. lebah yang besar-besar itu bos, wah dari dulu itu baru ketemu tapi ini belum ada isinya bos masih apa ya mudah gitu loh belum lama ini kayak gini nah, ini asli lebah besar ini bos kayak gini bos mantap, kalau sudah mantap bos. Ya, ini bos, wow, yes, tapi belum ada bos. ya masih, masih menunggu bos ini bos kira-kira bos kayak ini. buahnya itu besar-besarnya kayak gini bos. mantap ini. ntar, tapi aku ya, yang ini gak ada ratunya bos. ini mantap. Masih. belum lama kita berdaya nah, kalau ini nggak bisa diberdayakan bos cuma diambil madunya aja gitu menemukan dua sarang bos tapi ini belum bisa diambil masih menunggu nah itu bos. Ya, ya, bos mantap cukup sampai di sini saja kawan besok jumpa lagi kalau ada kata-kata yang tidak bagus sama teman-teman, minta maaf secara besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi.